Halo semuanya, di video kali ini, kita akan membahas tentang 12 manfaat timun untuk kesehatan. 1. Menjaga kesehatan jantung. Timun mengandung senyawa yang disebut cucur bitacin, yang telah terbukti dapat membantu mengurangi tekanan darah dan kolesterol, sehingga menjaga kesehatan jantung. 2. Menjaga berat badan. Timun rendah kalori dan kaya akan serat sehingga dapat membantu menjaga berat badan yang sehat. 3. Menghidrasi tubuh. Timun terdiri hampir 96% air, sehingga dapat membantu menjaga tubuh terhidrasi dengan baik. 4. Menjaga kesehatan kulit. Timun mengandung vitamin C dan asam kafe yang membantu mencegah kerusakan kulit akibat sinar UV dan menjaga kulit tetap segar. 5. Menjaga kesehatan mata. Timun kaya akan vitamin A, B, dan C yang penting untuk kesehatan mata. 6. Meningkatkan kesehatan tulang Timun mengandung banyak mineral, seperti magnesium, fosfor, dan kalsium yang membantu menjaga kesehatan tulang. 7. Mencegah kanker Timun mengandung senyawa yang disebut lignan, yang telah terbukti dapat membantu mencegah beberapa jenis kanker. 8. Membantu pencernaan. Timun mengandung serat yang dapat membantu meningkatkan pencernaan dan mencegah sembelit. 9. Menjaga kesehatan gigi dan gusi. Timun kaya akan nutrisi penting yang membantu menjaga kesehatan gigi dan gusi. 10. Meningkatkan kekebalan tubuh. Timun mengandung vitamin C dan antioksidan yang membantu meningkatkan kekebalan tubuh. 11. Menjaga kesehatan sistem saraf. Timun mengandung potasium yang penting untuk kesehatan sistem saraf. 12. Meningkatkan kesehatan mental. Timun mengandung vitamin B yang penting untuk kesehatan mental dan membantu mengurangi stres. Itulah 12 manfaat timun untuk kesehatan. Jangan lupa untuk memasukkan timun dalam diet sehat Anda. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.